kerjaannya nggak berseruku tengok nih. Eh lel, mau kemana kamu? Sudah beberapa tahun ini saya tiada bertemu dengan dirimu. Siapa pula, lel? Itu Abujic saya Nar, Hah? bapaknya adik saya. Berarti bapak kau juga, lah, Leb? Bukan Nar, dia dengan bapak saya itu adik-adik. Adik-adik? Mm -mm. Eh lel, apa yang kalian bicarakan? orang tua bertanya-tanya tadi bukan disauti malah ngobrol sendiri bukan wak saya tadi nanya sama si talib wak ini siapanya talib kok kenal sama si talib? apa tak kenal si talib ini keponakan saya oh keponakan berarti Pak kau lah entahlah nar pokoknya saya panggil dia ini abu cik nar. orang tua satu ini benar. jauh tak dekat juga sama wakmat pekak pun nar sama sama macam mana maksud gue sama-sama bikin jengkel nar. Eh, le. Sedari tadi pertanyaan saya belum kamu jawab. Kamu ini dari mana? Terlalu panjang ceritanya, Buci. Kalau saya ceritakan dari mana mau kemana dan apa yang terjadi di tengah-tengah itu semuanya, maka bisa sampai larut malam kita berada di tempat ini, ya, Nar ya. Kalau begitu, ambil inti-inti persoalannya saja. Intinya gini, Wak. Kereta si Talib nih kan hilang. Jadi kami sekarang nih, lagi ngejar-ngejar pecurinnya. Saya, saya memang tidak bisa berpikir dengan tenang. Apa yang kamu bingungkan? Kereta kamu tuh yang hilang cuma satu. Setu, masih ada beribu lagi di showroom sana. Tinggal beli saja. Masalah inti dari persoalannya, Abuji. Kereta itu milik istri saya, Harimau Sumatera itu. Kalau sampai dia tahu kereta dia itu hilang, alamat rusaklah wajah tampan saya ini dicakar olehnya. Alahai. Dari dulu Persoalan kamu tuh itu-itu aja Takut sama istri lah, Dihajar sama istrilah Kamu ini suami apa anak TK Betul Wak Taleb ini takut pada sama istrinya Wak Itulah dari dulu sudah saya kata berkali ulang Berulang kali Wak Berulang kali itu judul lagu Saya tidak mau nanti kena copyright Dari dulu sudah saya larang dia menecah dengan perempuan itu Tapi dianya tidak percaya Istri seperti apa itu? Udah badannya besar kayak gajah gunung besar? Seram kayak harimau sumatera. Itu di luar prediksi saya, Abuci. Dulu badan dia itu kecil dan imut-imut seperti ayu ting-ting. Sekarang pertumbuhannya begitu pesat dan tiada terbendung lagi. Sehingga mengembang seperti karet gelang yang sudah terendam dengan minyak tanah. Itu pun tetap kamu pertahankan satu saja. Kenapa kamu nggak tambah dua atau tiga? Abuci ini bagaimana? Istri saya satu saja, saya sudah selalu hampir mati Apalagi ditambah dua atau tiga, maulah saya selalu berkali ulang mati Betul Pak. Hmm. satu istri aja dia, udah babak belur Pak. Apalagi sampai dua tiga istri, maulah Bapak final dia hmm. Allah hai hai hai hai Makanya cari bini itu yang baik, yang ramping, yang cantik Tinggi, mulus dan tidak cerewet ini alahai, merusak reputasi keluarga besar kita saja Bapak kamu istrinya empat, saya istrinya sembilan Dan kamu sampai sekarang, dan detik ini, istri kamu masih tetap satu saja Sebenarnya, saya sudah ada calon satu juga, Buci Hah? Nah, itu kabar baik, kapan kamu eksekusi? Saya takut sama istri saya, Buci <laughs> Apa yang kamu takut? Mati, tanam Selagi kamu masih bernapas dan bisa berdiri tegak Langsung eksekusi. Oh mak main eksekusi aja awaknya lebah. Dia nggak tahu kalau hati Inggris itu ngamuk Bahas. ya kan? Kalau perlu kamu juga kawin lagi. Wah, aku pula, Wak. Kawin satu aja aku belum. udah Wak suruh kawin. Saya lagi. sudah capek. Saya sudah tidak mau lagi ngurusan warisan kamu itu. Warisan apa rupanya, Wak? Jadi kamu tidak tahu? Enggak. talib ini dia keturunan orang kaya. Anak satu-satunya. Bapak dia mati meninggalkan harta warisan kebun sawit dan kebun karet beratus-ratus hektar, tapi dia nih bengal tidak mau mengurusnya. nih eh, baru tahu aku lihat, ternyata banyak warisan gaulet. Kenapa nggak kuambil aja lep Untuk apa sama saya nar? Beratus-ratus kebun sawit bapak saya itu tidak satupun buahnya bisa saya makan. Beratus-ratus kebun karet bapak saya itu karetnya dada yang saya bisa minum nar. Lalu untuk apa nar? iya juga Elip hmm. nah itu dari dulu bodoh kamu itu tidak berkurang sampai sekarang dapat kawan pun sama saja bodohnya okelah okay biar kamu tidak pening berapa miliar biaya yang kamu butuhkan untuk melamar silpa itu kalau cuma miliar-miliar mana cukup Abuchi saya mau buat pesta besar sama de silpa itu iya jadi berapa biaya yang kamu butuhkan saya perlu biaya berjuta-juta juta-juta. Alahal... Matilah kita. Bermiliar-miliar tidak cukup, malah minta yang berjuta-juta. Tapi ya sudahlah, yang penting kamu kawin lagi. Tapi bagaimana dengan harimau Sumatera di rumah saya itu, Abuci? Apa yang kamu takut? Sebagai laki-laki, kamu harus berani. Perempuan itu cuma cerewetnya saja yang besar. Sekali kamu bentak, pasti dia takut. Tapi kalau dia melawan, kalau dia melawan, kamu lawan. Ya sudah, sekarang kamu pulang. Kamu katakan sama dia kalau kamu mau menikah lagi. Kira-kira dia marah tidak ya, Nar? Berasa nggak, Lid. Tapi paling-paling, ditelannya -paling, kau, Lid. Aduh, mati kita, Nar. Eh, jangan takut. Lawan. Kuncinya, sebelum dia marah, kamu marah di luar kalau perlu patah-patahkan pintu rumahku oh gitu ya ya gitu lah. Oke lah okelah kalau begitu Nar mulai hari ini saya tidak akan takut lagi dengan harimau Sumatera itu Nar tahu kamu akan menjadi saksi atas keberanian saya hari ini Nar selamat berjuang Lid tapi perasaanku gak enak Lid kenapa Nar aku takut gue pendek umur Lid jangan takut Nar mati tenam bukan begitu abuci bukan yuk <laughs> Kalau begitu saya pulang dulu abuji Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam begini jalannya Budi. Bukan begitu. Dia enggak akan lagi dadanya. <tuk> ha, jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo <tuk> itu kita. Saya, patah, patah, patah, patah, Ini bola. Ekorar. Kita sehat pada patah-patah badan pintu itu. Ya. Udah capek aku mengorek nih. karena sini. Pada tanda pun enggak ada. Jangan-jangan aku ditipu aku malah nih ya Tapi memang bodoh, tapi apa lain banyak Awas kau pulang nanti ya bang ya selesai kau buat ya Udah capek aku di sini menunggu nyungging Tak dapat apa-apa Tunggu kau pulang ya bang ya Tesco ya Mana Bini Golit? saya tinggal di sini, Nak. Kenapa sekarang tidak ada ya, Nak? kemana ya, Lid? Atau jangan-jangan diculik orang ya, Nak? Hmm. Potongan kayak gitu diculik orang, Lit. Aku aja pun nengoknya seram, kau pun takut. Siapa kata saya takut, Nak? Kalau dulu-dulu saya takut, Nak. Tapi mulai sekarang, Nak. Saya tidak takut lagi. Mati tanam Ya udah, panggil Bini oke. Okay. Saya panggil Diana. Hei, istri yang kejam Harimau Sumatera Kemari kamu Hadapin saya Kamu kira saya takut dengan kamu Kamu telah berani membangunkan singa padang pasir Padang pasir? Untar, Alif, mana ada singa Ada juga, ner. Lebih garang daripada singa padang sidempuan, Iya, Iya, Nar Seperti saya ini, Nar Kamu lihat, Nar Eh Istri Gajah Lampung Kemari kamu Kamu sudah bikin saya marah Cepat keluar sebelum memuncak amarah saya dari ubun-ubun saya <tuk> Apa kamu saya buat seperti ini? Hmm? Oh Malik Garang juga kalau ada marah ya eh, Ini baru seperempat dari kemarahan saya yang sebenarnya nah. hmm. Eh Cepat kemari semacam suara lakiku tuh saya sudah tidak tahan lagi hidup bersamamu semakin hari badan kamu semakin besar tapi badan saya semakin kurus kering tinggal kulit pembalut penderita saya akan katakan kepada kamu kalau saya akan menikah lagi kalau kamu menolak saya akan buat seperti ini Nih, cepat kamu kemari apa kamu yang? astabila ya, merah merah astabila merah kenapa kamu? Kenapa? Aduh, dia sudah datang itulah apa aku bilang tadi Ayo, coba kau bilang lagi Kau kira aku teringat dengan kau merepet bilang apa? Enggak ada, dek Saya itu ada berkata-kata pada dirimu, deh. Kalau ngomong sama aku, sama siapa lagi? Sama setem, bang Betul, dek Abang lagi baca mantra-mantra yang ada dalam harta taharun itu, deh. Benar. betul dia bilang, benar. Betul, kak Nar, sepertinya dia dah datang, Nar. Siapa, Lep? Sepertinya penunggu harta karun itu, Nar. mana rupanya, Lep? Oh, tinggi besar panjang kali lebar, Nah <tik> <tik> nah, kenapa lagi ini, Nar? Kayaknya kesurupan sama Datuk penunggu harta karun itu, Kak. Coba Kakak tanyain aja. Kenapa, Pak? Hmm. Ini kayaknya bukan si hmm. itu, Kak. Jadi siapa? Hmm. Ini kayaknya hmm. Datuk Penunggu Harta Karun itu, Kak. Hmm. Hmm. Sudah biar aku aja nanya hmm. Assalamualaikum, Datuk. Ini, lah. Waalaikumsalam. Ini Datuk siapa? Hmm. Saya Datuk Penunggu Harta Karun di sini. Tok hmm. hmm. tumpang tanya, tuh berapa banyak harta di sini, tuh. Hmm. Kayaknya dia masih marah sama kakak nih, Kak. Yah, kok marah sama aku pula apa salah kunar Kamu istri yang cerewet. Saya tidak suka sama kamu. Kamu kejam sekali sama suami kamu nggak tuh sebenarnya aku sayang sama dia tuh kadang-kadang aja aku marah sama dia tuh kamu kata kadang-kadang setiap hari kamu marah tidak waktu yang terlewatkan tanpa marah kamu kira saya tidak dengar ya dia dengar kak hmm. kalau kakak memang sering merapat di sini hmm. ini kan tempat dia kak hmm. betul kamu kata nar kendang telinga saya ini sudah hampir pecah dengarkan repetan dia setiap harinya yang sabar aja ya tuh. Saya sudah begitu sabar nger. Hmm. Sama ya, saya? Itu. Kamu pergi saya ke kantor polisi hanya. Is. Atau nih? Kalau Atok ngasih harta karun nih, apapun saran-sarannya aku penuhi tuh. Tidak. I itu, tolong tuh. Atau mau apa? Ayam? Hmm. Tidak. Kambing hmm. to Tidak belum hmm, butuh tidak pantatlah hmm. kok, semua pun tak tahu sedikit lagi sedikit lagi, saya tanya nak iya hmm. kak, sedikit lagi apa ya ya sekitar-sekitar itulah kak kok, hmm. dada mau hmm, terlalu tinggi turun lagi hmm, hmm. Terlalu bawah Naik lagi Pahal hmm. Tok hmm. Hampirnya hmm. Ya Tok Oh gitu ya Tok nggak ada syarat yang lain lagi Tok Ada dan ini syarat yang paling penting Apa itu Tok hmm. Setelah ini Kamu harus suruh suami kamu kawin lagi Hah? Suruh kawin lagi? Gak ada yang lain apa Tok syaratnya Hmm, tidak ada pilihan lain Itu sudah syarat mutlak Sebagai tradisi turun-temurun keturunan kami Hmm Isteri saya ada enam istri Bapak Talib ada empat istri Abu Cik dia ada sembilan Itu pun masih ada kemungkinan tambah lagi Cuma istri Talib ini saja yang satu Bertahan dengan kamu saja Hmm kalau dia tak kamu suruh kawin lagi, harta itu akan saya berikan kepada orang lain. Ih, janganlah tuh. Hmm. Ya lah tuh, nanti kusuruhnya Taleb kawin lagi atau ya? Tuk, ya. Hmm. penting aku jadi orang kaya hmm. tuh. Bagus itu. Cepat kamu laksanakan, saya sudah tidak sabar lagi untuk menyerahkan harta itu kepada kamu. Iya hmm. tuh, iya tuh, iya tuh. Hmm. Bagus. Hmm. Kamu masih ingat syarat-syaratnya semua? Ingat tuh. Apa saja itu? Gak boleh marah. Hmm. Harus diet. Hmm. Nijinkan suami kawin lagi. Itu dia. Benar <laughs> hmm. ada permintaan kamu tidak, Nar? Ada tuh. Hmm. Kalau bisa, hmm. aku minta carikan cewek tuh. Hmm. Kalau bisa, ceweknya yang cantik, hmm. yang putih tuh. Hmm yang mulus, jangan hmm. anak, anak orang kaya tuh. Hmm, kalau itu Nar, saya pun mau Nar. nar. Hmm. Assalamualaikum. Assalamu'alaikum tuh. Hmm. Nar, bang bang, ada apa ini Nar? Apa yang terjadi Nar? Seperti yang kau inginkan alit? Alhamdulillah ya kalau begitu Nar ya syukur abang kalau nggak papa bang Tadi adik khawatir kalau sama abang-bang Abang pun lebih khawatir lagi deh Tadi setelah abang baca mantra-mantra Harta karun itu deh Abang melihat sebuah bayangan yang mirip betul seperti abang Oh, tadi itu datuk abang Berarti dari datuk ke ayah ke anak semua nih, ya bang Bisa jadi seperti itu deh Berarti Mama bapak saya itu tidak kreatif ya Naria. Buat enak begitu-gitu saja bentuk. Ya udahlah bang, istirahat aja lah sana bang. Biar adik buatkan kopi untuk abang. Tiba-tiba makanan. -tiba Tiba -tiba ini wangsit, petunjuk dari leluhur. Oh gitu kan? Enggak loh bang. Adik ini memang sayang sama abang. Oh ya bang, adik ada usul Usul apa aduh dek? Semana kalau abang tahu lagi? Heh? Kamu nih bicara apa? Iya Bang Aadik kepingin adik mil Abang kawin lagi adik ini aja aja ada tidak mungkin deh Abang mau kawin lagi dek cinta Abang sama adik ini deh satu hidup satu mati selamanya Iya Bang adik pingin kali lihat Abang kawin lagi lah Bang Ada Ika seekasi ikhlas kelasnya Bang Abang tetap tidak mau dek oh, lah Bang yang kawin lagi ya Bang ya Adik janji lah kalau abang kawin lagi, adik tambah sayang lah sama abang, bang. Nger, terasa begitu berat rasa hati ini mengikuti keinginannya, nih Aku tahu apa yang kau rasakan, deh. Ya, de, bang ya, abang kawin lagi ya, bang ya. Aduh, sama siapa abang kawin lagi, deh? Abang carilah yang muda, yang cantik, dan yang sayang sama abang. Kok enggak? Sama mantan pacar abang tu. Siapa namanya? Silpani. Pasti tak mau diajak nikah sama bang. Silpani.